Yang punya hutang di 5 aplikasi tersebut tak perlu panik lagi, ya kan? Dan jangan gali lubang tutup lubang lagi. Udah cukup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap.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 berinteraksi dan bertukar informasi. Bahwasannya aplikasi Shopee, Kredivo, Akulaku memang belum ada DC lapangannya. Ternyata di daerah kalian. Oke, baik. Hari ini kita pengen ngebahas 4 aplikasi raksasa yang mungkin paling banyak digunakan sama masyarakat Indonesia. Apa saja bang? Oh, lima ya. Kita pengen ngebahas 5 aplikasi raksasa hari ini. Nah, apa saja aplikasinya? Yang pertama adalah aplikasi Akulaku. Dan yang kedua adalah aplikasi kredivo dan yang ketiga adalah aplikasi home credit dan yang keempat adalah aplikasi Shopee PayLater dan Shopee S pinjam Nah lima aplikasi raksasa hari ini dengan limit puluhan juta Jadi kemarin kita udah ngeser ya berdasarkan pemberitahuan dari OJK mereka memberitahukan bahwasannya untuk per Januari 2023 ini Ini adalah rilis terbaru aplikasi-aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Dan akhirnya hari ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita setelah kita share ya informasi tersebut Bang ternyata 5 aplikasi raksasa yang tadinya kami gunakan tidak ada di dirilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Apakah mereka sudah ilegal sehingga mereka tidak disebutkan, tidak dituliskan di dalam rilis 102 pinjol legal OJK? Baik ya, kita akan bahas satu persatu dulu biar gak gagal paham. Yang pertama adalah kredifo, jadi di kredifo tidak disebutkan ya kan, dan di rilis seratus pinjol legal OJK itu tidak disebutkan nama kredifo. Gua juga lah ngecek dan ternyata nama kredivo nggak ada. Jadi kredivo itu masuk ke dalam produk pembiayaan, ya. Untuk kalian yang mau peleter, ini itu segala macem adalah lah pasti untuk di produk Paylater-nya itu namanya kredivo. Dan untuk yang pernah meminjam uang di aplikasi kredivo sudah pasti tentu tahu ya yang namanya kredivest. Nah, untuk dirilis 102 aplikasi pinjol legal OJK itu ada nama Kredivest. Jadi produk peleternya itu namanya Kredivo untuk produk peminjaman uangnya namanya Kredivest. Jadi memang mereka untuk di aplikasi Kredivo sudah legal OJK itu yang pertama. Dan yang kedua untuk aplikasi AkuLaku. Ya bang aku udah ngecek Ini aku ada utang ini di aplikasi aku laku Dan ternyata setelah bang share 102 aplikasi pinjol legal OJK ini Tidak menyebutkan nama aku laku bang Bagaimana itu bang Nah untuk di aplikasi aku laku Sama halnya seperti Credivo Mereka itu sudah legal OJK Dan terkoneksi ke slick OJK Tobe checking Itu bisa gua pastikan Dan untuk pinjam meminjam uangnya itu Pasti kalian tahu KTA asetku Nah, mereka bekerja sama dengan aplikasi KTA Asetku. Jadi sudah cukup jelas. Yang paling banyak dipertanyakan itu adalah Shopee PayLater dan Shopee S Pinjam. nggak ada namanya, Bang. Aku udah ngecek satu persatu dan ternyata aku tak menemukan nama Shopee PayLater dan Shopee S Pinjam. Nah, untuk kedua aplikasi raksasa ini setelah diberikan limit puluhan juta ya kan Untuk SP nya itu ada 12 jutaan Siapa hari ini yang pernah bisa berhasil ya Untuk bisa meminjam langsung dengan limit 12 juta nggak ada ya kan Paling ya di tahap awal itu kita tetap merintis bunga Yang akhirnya nanti ujung ke ujungnya Yang kita pinjam itu uang bunga yang kita bayarkan sendiri Coba cek aja walaupun nilai bunganya itu kecil. Hampir semua aplikasi pinjol itu ya seperti itu ya kan. Baik untuk di aplikasi uh, Shopee Paylater dan Shopee yes Pinjam itu ada di rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Namanya Lentera Dana Nusantara. Gua lupa di peringkat 60an atau berapa nanti kalian bisa cek di video yang sebelumnya yang udah aku share ya kan? Jadi ada nama Shopee itu Lentera Dana Nusantara. Dan apakah Shopee PayLater dan Shopee sb itu satu perusahaan atau dua perusahaan? Nah, itu gua belum tahu. Nanti kita bakal cek lagi, tapi yang jelas nama Shopee ada di rilis seratus pinjol legal OJK, namanya Lentera Dana Nusantara. Jadi... Uh, mereka itu selain masuk ke dalam produk paylater Mereka juga masuk ke dalam produk pinjol Ya kan itu ya pinjamnya Dan yang terakhir Untuk di aplikasi home credit Siapa hari ini yang udah pernah ketemu Dengan debt collector lapangan dari home credit Atau mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran Dengan adanya rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK itu Hore akhirnya aplikasi home credit menjadi ilegal Karena nggak disebutin nggak gak seperti itu ya kan aplikasi Home Credit itu juga sama seperti saudara-saudaranya yang lain seperti Shopee, Kredivo dan Akulaku. Mereka itu masuk ke dalam produk pembiayaan. Limitnya lumayan gede ya sampai dengan 30 juta ada yang udah dapat limit, sampai dengan 30 juta dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Home Credit tersebut? Bunganya berapa sih? Lumayan ya tahu sendiri kan bagaimana ketika menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan bunga dengan biaya platform ya dengan resiko yang akan kita hadapi dan apakah lima aplikasi tersebut sudah memiliki debt collector lapangan ada yang udah pernah ketemu dengan debt collector shopee atau shopee pinjam Sepertinya masih cukup jarang. Tapi kalau untuk di kredivo dan aku laku saat ini masih cukup banyak yang banyaklah yang bertugas di lapangan, ya kan. Bahkan mungkin banyak dari teman kita itu yang memang sudah langsung ketemu sama pihak aplikasi mereka. Ya ada untuk diom kredit juga ada, ya kan. Tapi itu semua tidak untuk di semua daerah di Indonesia ini. Masih hanya untuk kota-kota besar doang Ya kan untuk kota-kota kecil ya itu masih cukup jaranglah ditemukan Masih hanya untuk di kota-kota provinsi Masih untuk di kota-kota besar lah Kalau rumah kita itu jauh dari kota-kota besar Sepertinya cukup jarang ditemukan debt kolektor lapangan dari aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan Oke ya jadi udah terjawab sudah 5 aplikasi yang kita bahas pada video kali ini Masih berstatus legal OJK ya. Masih berstatus terdaftar di OJK dan mereka ini nama-namanya itu yaitu tadi seperti kredivo itu dengan kredifest. Aku laku itu dengan KTA Setco ya kan. shopee itu dengan Lentera dan Nusantara. Dan home credit itu berdiri sendiri sebagai salah satu produk pembiayaan. Oke yang punya hutang di 5 aplikasi tersebut tak perlu panik lagi ya kan. Dan jangan gali lubang tutup lubang lagi. Udah cukup deh ya hutang kita yang udah banyak hari ini jangan ditambahin lagi Dengan cara minjam ke sana dan kemari Udah biarin aja dulu Kalau seandainya nanti kita memang sudah punya rezeki ya kita pasti akan bayar Tapi jangan sampai hutang yang ada hari ini membuat beban kehidupan itu bertambah banyak Dengan cara gali lubang tutup lubang Apalagi minjolnya di aplikasi-aplikasi yang lain Hitung-hitungannya sudah pasti rugi kalian akan tambah pusing Jadi jangan lagi diteruskan